dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Billar. Di kabar pertama kita lihat cidukan-cidukan momen spesial Masya Allah luar biasa Begitu banyak, tentunya, orang-orang yang sangat-sangat mensupport idola kesayangan. Walaupun tentunya bersahabat, ya, kita menyaksikan ketika lihat Lesti Bilar BBL melaksanakan ibadah umroh. Di sana pun banyak orang-orang baik yang sangat tulus mencintai mereka. Terlihat di fungsiong ini banyak orang-orang yang minta foto baru dengan Lesla. luar biasa. Namun dibikin Salvo juga tangan dari Leslie Bilar, itu saling menggenggam. Masya Allah, sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan untuk ibadah umrohnya berjalan dengan lancar. Amin. Kita lihat juga bersahabatnya banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan diantar dari akun UMD yang mengatakan, Masya Allah, Salvo kemana hayo? Masya Allah, di rumah Allah aja banyak yang sayang Leslie Semoga selalu dikelilingi orang-orang baik. Amin ya Allah luar biasa di rumah Allah banyak yang sayang dengan les lar ini suatu kebanggaan suatu kebahagiaan pasti yang kita rasakan kemudian juga persahabat ya kita lihat ada momen spesial juga ini cidukan juga untuk warga Konoha sesi Papa Bilar lagi melakukan foto yang tukang foto ini adalah Bang Aldi Persahabatnya ya luar biasa nih Masya Allah Penampilan yang sangat luar biasa malam hari ini kita dapatkan dari Papa Bilar. Kita selalu bangga dengan sosok Leslar yang sangat banyak dicintai oleh semua orang. Kita lihat juga terbaru unggahan Papa Bilar satu jam yang lalu memposting foto keren banget di Bersabatnya makin ganteng, auranya makin bersinar. Kita lihat sahabat, ya. Di sini banyak juga komentar-komentar positif yang diberikan. Diantarnya dari Bang Adiskai mengatakan Masya Allah Habibi Ada juga Bang Haris Masya Allah Dan kita lihat juga persabedia. Ya. Di sini ada kalimat yang ditulis oleh Papa Bilar Semoga kalian bisa segera menyusul ke sini Amin, ini doa baik juga nih persabedia. Ya. Ada juga tanggapan dari Bang Yudi Revon mengatakan Alhamdulillah Masya Allah Pak Haji Ganteng Aduh Masya Allah banget ya Pak Haji Ganteng tuh Luar biasa banget, pokoknya doa terbaik Selalu kita berikan untuk Lesti, Rizky, Bilar, dan BBL Kemudian juga persahabatnya dia Papa Bilar Mengunggah kembali postingan yang sama Di Instastorynya, Menyampaikan persahabatnya Papa Bilar Untuk gamis yang dipakai Ternyata itu hadiah dari sahabatnya Dari Rembayang dan Dinda How Dengan brandnya Atas bawah Asli cakep bener dah gamisnya, makasih ya Ray Dinda, Masya Allah, ternyata gamis yang dikenakan oleh Papa B, ini dihadiahkan dari Ray Bayang dan Dinda Hao. Masya Allah, berkah selalu untuk Ray Dinda, semoga selalu sehat dan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik dengan Lesti Rizki Bilar. Kemudian juga perselabat yang kita lihat nih, ada cedukan vitamin BBL, Masya Allah, bahagia sekali ya kita selalu mendapatkan cidukan cedukan vitamin. Walaupun mereka lagi melaksanakan ibadah umroh, kita juga selalu mendapatkan kebahagiaan setiap harinya. Sehat-sehat untuk Abang Fatih, semoga menjadi anak yang soleh, amin. Kemudian juga perselabat yang kita lihat juga di unggahan Lesnar Lux, kali ini outfit yang dipakai oleh Papa B. Bukan kaleng-kaleng, persahabatan -kaleng, ya, dimulai dari kaca kacamata yang dipakai. Ini dibantu seharga juta lima rupiah, dan untuk tas yang dikenakan oleh Pi ini dibanderol empat puluh juta seratus rupiah. Ini bukan kaleng-kaleng, harga yang sangat fantastis. Berkah barokah untuk Leslar, rezekinya selancar dan semoga rezeki kita semua juga selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita masih menunggu cedokan terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel. YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.